Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi di dapur dapurnya emet Kali ini kita akan masak Masakan yang gampang banget Dan disukai oleh anak-anak Masakan kali ini adalah Beep teriyaki Ini beepnya Sekitar eh, 400 gram Lalu bumbu-bumbunya simple banget Ini ada saus tiram, kecap asin, kecap manis, madu, dan minyak wijen Dan ini ada bawang-bawangnya Bawang bombay, bawang putih cincang, sedikit jahe, merica, chicken powder, dan paprika hijau dan merah Air sekitar 50 ml ya Kita pertama masukkan dulu kecap-kecapnya ini kecap manis 2 sendok Kecap manisnya 2 sendok Paus tiram satu sendok kecap asinnya dua sendok lalu sedikit minyak wijen setengah sendok aja Sebenarnya ini minyak wijen opsional ya teman-teman Boleh iya, boleh enggak Dan madu Madu bisa diganti dengan gula ya Ini udah kita kocek Oke kita mulai memasak masukkan minyak sekitar 4 sendok kali ini eh, aku gunakan minyak kelapa ya Ini jahe itu sebenarnya bisa dikeprek aja Tapi bisa juga dicincang Masukkan Bawang putih cincang Lalu jahe Ini sebentar Masukkan bawang bombay setelah tercium baunya kita masukkan daging tidak usah menunggu sampai kuning ya bawang putihnya kita masukkan daging setelah setengah matang kita masukkan perkecapan yang tadi masukkan merica lalu bubuk dan sedikit garam Kita tunggu 2 menit supaya nanti bumbunya meresap dulu ya teman-teman Lalu kita masukkan paprikanya Paprika ini kita masukkan belakangan ya teman-teman Supaya nanti warnanya tetap bagus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 klik di link yang kita cantumkan di kolom deskripsi terima kasih dipteriasinya sudah matang teman-teman lihat paprikanya masih warnanya masih terlihat sangat bagus rasanya sudah enak Udah dikoreksi tadi rasanya tinggal kita plating Bip teriakinya sudah jadi teman-teman. Seperti ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan selamat mencoba. Jangan lupa ya di subscribe bagi yang belum. Like dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.